Selamat datang dalam serial pelajaran menjadi seorang suami dan suami yang membahagiakan istrinya. Nah, inspirasinya saya ambil dari Efesus pasal 5 ayat 25. Memang ini perikop berbicara mengenai suami istri. Dikatakan di sana bahwa hai hey, suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dengan menyerahkan dirinya bagi mereka, baginya, bagi jemaat. Jadi, Tuhan Yesus mengasihi jemaat dengan cara berkorban. Karena itu, hari ini. Temanya atau subtemanya adalah suami yang berkorban Ketika suami punya hati yang rela berkorban Saya yakin itulah sikap, karakter, kepribadian, perilaku yang akan membuat istrinya bahagia Istri yang bahagia akan melayani suaminya dan juga akan mendidik anak-anaknya dengan baik Maka suami yang rela berkorban pasti akan membawa keluarganya bukan hanya bahagia Tapi hidupnya maksimal dan diberkati Tuhan dalam hal apa seorang suami harus berkorban untuk istrinya dalam segala hal. ya Dan jangan berkata, wih sengsara banget menikah kita harus berkorban dengan rela ya bahkan Tuhan Yesus datang ke dunia memang untuk itu tujuannya. Jadi itu sebagai tujuan hidup atau gaya hidup. Berkorban dalam hal materi atau uang gitu ya. Kalau suami kaya tentu hal ini enggak jadi masalah, tapi ada loh yang bermasalah sudah kaya pelit lagi, maka istrinya menderita. Nah, tentu istri harus mendidik, suami harus mendidik istri juga membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Tapi kalau itu sebuah kebutuhan, maka menurut saya suami harus menyediakan Berkorban waktu Nah misalnya suami ini hobinya banyak, tugasnya banyak, talentanya banyak, pelayanannya banyak Nah mungkin waktu jadi hal yang susah Dia egois, dia lebih senang main game gitu atau hobinya sendiri Istri akan menderita Tapi suami yang mau berkorban waktu mendampingi istrinya Tidak setiap kali tapi sesekali pergi ke mall bareng, makan bareng, pelayanan bareng ya Jalan-jalan bareng, nonton bareng Terserah apa yang disukai oleh istrinya Maka suami menyediakan waktu berkorban waktu. Banyak tugas, banyak kegiatan, tapi di dikuduskan kalau saya istilah saya itu bukan dikhususkan, tapi dikuduskan. Tapi dikuduskan berarti mengkhususkan. Tapi kalau dikuduskan itu komitmennya lebih tinggi. Suami harus menyediakan waktu, korban waktu juga bagi istrinya. Korban apalagi? Korban tenaga. Nah, kenapa harus korban tenaga juga? Kan istri, penolong kita. Dia yang harus nolong kita dengan tenaganya. Tapi kan ada firman Tuhan yang lain lagi: berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama saling menolong." Jadi suami pun harus menyediakan tenaganya untuk istrinya. Mungkin istrinya nggak bisa nyetir gitu ya, yang nganter atau dia bisa nyetir, tapi dia butuh pertolongan, ngangkat-ngangkat barang ya. belanjanya banyak, mau tau begitu nyampe langsung, "Bung, tolonglah dia." Suami yang berkorban dengan tenaga, tapi yang paling berat mungkin adalah korban perasaan. Suami harus meninggalkan egonya, kesombongannya. Dia cukup rendah hati untuk mau korban perasaan. Dan sebenarnya orang yang rendah hati tidak akan merasa korban perasaan karena bagi dia nggak apa-apa gitu. Tapi kalau masih merasa korban perasaan itu sebenarnya masih ada kesombongan, masih ada ego, merasa kayak seorang ningrat yang harus dihormati, merasa diri aja lebih tinggi, wanita lebih rendah, tapi nggak apa-apa. Memang semuanya bisa berangkat, atau kebanyakan orang berangkat dari situ, sehingga merasa berkorban perasaan sampai nanti akhirnya menjadi gaya hidup atau memiliki filosofi hidup yang menghormati suami, menghormati istri, menghargai istri sebagai teman pewaris kasih karunia, seperti yang diaman dalam satu Petrus tiga, bahwa suami juga harus menghormati istri. Nah, dalam hal konsep seperti itu, nanti kita enggak merasa korban perasaan lagi, tapi kita mengawali dengan korban perasaan. Maka itu, saya percaya akan menjadi suami yang membahagiakan istri. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Delove Belanda untuk keluarga Indonesia bahagia. Salam Dahsyat luar biasa.